begitu dapat data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran langsung digas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back semua channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber? Tia. Ya?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 Baik sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu kalian menonton video ini dari daerah mana saja Dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi Hari ini banyak teman-teman kita itu yang bertanya-tanya ya kan Apakah aplikasi ABC sampai JET ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang Nah kalian bisa saling sharing di kolom komentar di bawah video ini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 Viral-viralnya itu di tahun 2019 kemarin. Di situ banyak korban yang terus berjatuhan. Ya karena nggak tahan stres. Dan mungkin sudah merasa dipermalukan dan tak punya harga diri lagi. Mungkin karena sudah disebar data ke semua kontak. Dan akhirnya memilih jalan singkat yang salah dengan cara mengakhiri hidupnya. Dan di tahun 2019 itu pula banyak sampai dengan tahun 2020 itu banyak aplikasi-aplikasi pinjol. Yang sudah dirapikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun hari ini di tahun 2023 masih saja sepertinya tumbuh subur. Sepertinya pemerintah harus memberikan efek jera ya, kepada seluruh oknum-oknum uh, yang mungkin terlibat di dalam aplikasi pinjol. Baik yang legal ataupun yang ilegal yang sudah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan hukum. Ya, supaya ada efek jera dan jangan ada lagi yang menjadi korban dari keganasan aplikasi pinjol. Baik ya hari ini ada cerita lucu cuma tadi gua lupa nge-save video ini dan akhirnya kehapus gua mau minta lagi nomornya orangnya udah nggak ada lagi ya kan Oke baik ini ada cerita dan tadi gua udah uh, mendengarkan langsung rekaman telepon antara DC dan debitur yang cerdas apa sih cerdasnya debitur ini ketika saling uh, bertanya-jawab ya sama DC Pinjol jadi singkat cerita, ya ada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran setelah satu bulan lebih. Gua nggak sebut aplikasinya, yang jelas ini aplikasi pinjol legal OJK. Ya kan? Jadi si DC bertanya, halo Bapak, kapan tagihan Anda dibayarkan? Ya mungkin si Bapak ini tadi memang udah benar-benar bosan. Kalian tahu sendiri ya, untuk persatu hari itu mungkin ada puluhan nomor ya yang akan terus-terusan menghubungi kita. Kalau handphone kita udara rada-rada tua mungkin akan langsung rusak ya. Karena terus-terusan mengangkat telepon dari robot yang gak berbobot. Oke? Jadi si DC Pinjol tadi bertanya. Kapan Bapak ingin melakukan pembayaran? Jadi si Bapak tadi bilang dan jawab. Saya udah konfirmasi Mbak. Dari seminggu yang lalu saya udah jelaskan. Situasi dan kondisi keuangan keluarga saya hari ini cukup hancur lebur seperti bubur. Jadi kasihlah saya sedikit Tenggang waktu ya untuk bisa menyelesaikan terlebih dahulu masalah keluarga saya. Saya pasti akan bayar hutang di aplikasi mbak. Cuma berikanlah saya waktu untuk bisa mengumpulkan uang lalu membayar hutang. Nah bagus sekali ya hari ini debitur yang seperti itu yang bisa menjelaskan dengan baik, tenang, tidak panik ya. Karena memang sepertinya sudah terbiasa ya si bapak tadi ini mungkin udah terbiasa menghadapi dan Memak menjadi makanan sehari-hari ketika diteror sama pihak aplikasi jadi si pihak aplikasi tadi si DC pinjol tadi masih tetap aja ngotot ya marah-marah padahal tadi si bapak nggak ngegas tapi DC pinjolnya langsung ngegas Nah inilah tadi kesalahan dari DC-DC pinjol kita yang tadinya adem ya kan kita bagus kooperatif malah tambah digas sama si DC pinjol ya kan jadi dia bilang e Enggak bisa seperti ini Anda harus segera bayarkan ya kami tunggu sampai dengan jam 5 sore hari ini kalau Anda tidak membayarkan ini maka konsekuensi yang pertama yang harus Anda hadapi kami akan menurunkan debt kolektor lapangan ke rumah Anda katanya seperti itu jadi si bapak tadi jawab lagi ya kan nah kalau seandainya seperti itu si bapak bilang ya kan Ya, silahkan saja datang, lakukan kunjungan, dan lihat situasi dan kondisi keluarga saya hari ini seperti apa. Jadi, nanti enggak perlu lagi telepon, telepon, dan mengganggu aktivitas dan pekerjaan saya setiap hari. Dia bilang begitu. Si bapak sih adem aja ya silahkan mungkin udah pasrah ya kan kalau memang mau datang ya silahkan aja datang. Dan lihat sendiri situasi dan kondisi perekonomian keluarga kita hari ini ya memang sedang kacau kan seperti itu. Jadi si DC pinjol oke okay, baik ya kalau memang Anda menantang kami untuk mendatangkan debt kolektor lapangan kami akan datangkan katanya seperti itu. Oke okay, baik itu di rekaman pertama langsung dimatikan. Tak berapa lama paling ada sekitar satu jam itu mungkin DC nya sudah berganti ya. Karena, seperti di video yang sebelumnya, gue udah bilang DC pinjol itu kerjanya di dalam satu ruangan di tempat yang sama. Jadi, nama-nama orang-orang yang mungkin hari ini sudah jatuh tempo dan belum mampu melakukan pembayaran itu akan bergilir, ya, akan digilir, atau mungkin mereka akan tinggal pencet saja dan alihkan ke DC penagihan yang lain. Oke, ini di penagihan yang kedua, ya. Si DC pinjol malah jadi kelihatan tambah goblok ini. Ya. Sementara di awal tadi, mereka sudah bilang, ya. Mereka akan turunkan dan terjunkan debt kolektor lapangan. Ini kita nggak jelas. Apakah memang sesama DC pinjol itu tidak saling berkoordinasi? Kita nggak jelas, ya kan? Jadi mereka ini mungkin bulat-bulat langsung makan, ya kan? Begitu dapat data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran langsung digas gitu aja. Nah ini salahnya, ya kan? Jadi di telepon, di teleponan yang kedua. Jadi dia bilang, karena tadi kan di awal si bapak udah bilang, ya silahkan saja datang ke rumah saya. Untuk melakukan kunjungan. Nah di DC yang kedua ini ya. Halo ya selamat siang dengan Bapak A misalnya seperti itu. Iya benar. Nah ini tagihan Anda sudah ada ini. Sudah berjalan. Ini dendanya per hari sudah 100 ribuan lebih ya. Anda ini mau membayarkan atau tidak ya. Kami tunggu Anda sampai dengan hari ini. Jadi si Bapak tadi jawab lah ya kan. Tadi gue udah ditelepon sama DC yang sebelumnya. Katanya mau mendatangkan debt kolektor lapangan. Ya, yeah, jadi gua bilang untuk melihat situasi dan kondisinya, silahkan saja datang dan lakukan kunjungan ke rumah saya. Langsung dijawab sama si DC yang kedua, "Anda itu melakukan pengajuan pinjol ini melalui online." Jadi, kenapa Anda menyuruh kami untuk menjemput ke rumah Anda? Lah bingung kan? Tadi katanya mau mendatangkan debt collector lapangan. Nah, ketika memang kita udah berpasrah, silahkan aja datang ke rumah, malah mereka ngeles. Katanya, "Kita melakukan pengajuan pinjolnya melalui online." Jadi si bapak tadi bilang kan ya udah silahkan lakukan jemput saja ke rumah atau kunjungan ke rumah. Malah DC yang kedua ini bilang Anda itu melakukan pengajuan itu melalui online. Jadi hari ini Anda punya kewajiban untuk membayarnya secara online juga. Nah ini kan bingung jadinya. Sebenarnya ini seperti apa ya kan? Di, tadi katanya ditakut-takutin pengen didatangkan debt collector lapangan. Nah kitanya udah ikhlas silahkan saja datang lalu, lalu lakukan kunjungan malah nggak datang, malah di DC yang kedua membantah itu semuanya dengan cara mengatakan Anda itu melakukan pengajuannya melalui online jadi harus dibayar melalui online pula jadi si bapak tadi bilang udah deh kalian sebelum melakukan penagihan itu koordinasi dulu sesama DC di dalam ruangan tadi, jadi supaya nggak saling gontok-gontokan Nah, si bapak tadi udah cukup bagus. Dia kooperatif, dia tenang, dia tak panik, ya kan? Dan dia menjelaskan hari ini situasi dan kondisinya seperti ini. Nah, hari ini kan terjadilah kejanggalan. Sebenarnya prosedurnya itu seperti apa, ya kan? Nah, kalau seandainya si DC yang tadi kedua mengatakan Anda ini melakukan pengajuan itu melalui online, kenapa Anda menyuruh kami untuk datang ke rumah? Seharusnya Anda itu membayar melalui online pula. Hari ini banyak juga aplikasi-aplikasi pinjol ataupun mungkin peleter. Yang mungkin diajukan melalui online tapi tetap mendatangkan debt kolektor lapangan ke rumah kita. Ya tahu sendiri kan aplikasinya apa hari ini yang sudah memiliki debt kolektor lapangan. Lantas hari ini banyak yang bertanya-tanya. Bang itu untuk yang punya debt kolektor lapangan itu setelah telat berapa lama sih mereka akan melakukan kunjungan ke rumah kita. Banyak ya pertanyaan yang seperti itu. Rata-rata ya untuk... Pinjol dan peleter yang sudah memiliki debt kolektor lapangan itu akan melakukan kunjungan setelah keterlambatan satu bulan lebih. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Terus ada pertanyaan, bang, dengan nominal berapa mereka akan melakukan kunjungan? Mau itu kun mau itu tagihan kita gitu itu seratus ribu, dua ribu? Kalau memang debt kolektor lapangannya ada di lokasi dan di daerah kalian, ya mereka akan datang saja. Karena itu merupakan bagian dari tugas mereka. Mereka itu dibayar perusahaan dari peleter atau pinjol tadi memang untuk melakukan penagihan. Jadi tidak tergantung jumlahnya. Sekarang tergantung daerahnya ada atau tidak ya debt kolektor lapangannya. Jadi hari ini memang sudah gak jelas banget dan kita masih berharap kepada Afpi ya mana sih ini yang sebenarnya kalau pengajuannya melalui online apakah DC lapangannya boleh melakukan kunjungan ke rumah dan kita masih menunggu. Pihak OJK dan AFI mengesahkan ya undang-undang dan peraturan tentang aplikasi pinjol tidak boleh menggunakan debt collector lapangan. Kita akan rilis di video yang selanjutnya. Oke baik jadi mungkin itu lebih yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.